Seorang urban explorer dari Belgium coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah rumah sakit yang usianya udah 120 tahun di Jerman. Sekarang gedung itu udah kosong dan gak dipakai lagi sejak tahun 1992. Urban explorer ini bareng beberapa temennya masuk ke gedung itu yang lokasinya benar-benar terpencil di tengah hutan. Dan pas mereka udah di dalam, mereka tiba-tiba ngedenger suara. Jan Vermeer. Dit Jan Vermeer. Ja, maar volgens mij gaan niks gebouwd op zo zo donsnel zo wind ofzo nou. Ja. Een dinatroden zijn. Ja, het was al oud. Ah, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht, wacht. Hier is een Het was wel duidelijk dat er mensen waren. Meerdere mensen zelf. Ik persoonlijk had maar één persoon gezien. Maar als ik de videobeelden achteraf traag bekijk, zie ik zelf meerdere mensen. Hier zie je duidelijk vier personen staan, waaronder drie met zaklamp. Het moment dat ik naar buiten keek, deden er twee personen hun zaklamp uit. Dat is dus al iets wat niet klopt. Mensen die hun niet herkenbaar willen maken, dat klopt gewoon niet. En dat wisten wij. Die angst dat we hadden, Youtuber ini ngeliat ada beberapa cahaya di kejauhan yang doi yakin kalau itu adalah senter yang dibawa oleh seseorang. Dan bahkan ada yang buru-buru dimatiin senternya pas doi sadar kalau diliatin sama Youtuber ini. Dan gak lama kemudian mereka mulai ngedenger suara-suara yang lebih aneh. als ze niet Ja, dat is een verhaal. het moment toen we riepen, hallo, goedendag, niemand antwoorden. Waarom zou je niet antwoorden? Dat is het bewijs dat het slechte intenties had. Ja, die is ons maar Die is ons maar buiten. Youtuber dan teman-temannya ini ngerasa kalau ada yang mulai mukul-mukul fondasi dari gedung itu, dan banyak serpian gedung itu yang mulai jatuh ke arah mereka. Gak lama kemudian, ini yang terjadi. Snel. sul, sul, sul, sul, sul, sul, sul, sul, sul, Salah satu menara dari gedung sanatorium itu runtuh dan hampir jatuh menimpa mereka. Beruntungnya mereka semua berhasil kabur dan menyelamatkan diri keluar dari gedung itu. Mereka berlari dengan panik dan buru-buru cabut ke arah jalan kecil tempat mereka datang di depan gedung ini tadi. Dan pas mereka sampai ke sana mereka itu ketemu sama empat pemuda yang gerinya aneh banget. Aber wegst. Am steal? Yes, yes. W are you okay? Are you okay? Uh, what are you doing? Uh, are you we okay? Doing, uh, we make a uh, lost place. Hé, uh, lost place. But we yeah. are, inside? But are, uh, we are inside. Bitte, we are inside. No, no. Yeah. We are inside. Apa? Menni, apa sih? Englis. Not there. There? No, we was we inside was We are here. What yeah. have And you done? We we we we I found, found it here. Yes, but you broke the yes. house. It's coming down. From we, from we was inside. The woods. We no. I saw you. Is it? Yes, we were inside. I'm Look. Are you okay? <laughs> are you okay? <laughs> okay. Are you okay? Do Do you have a wound? No, but we are Are you yeah. injured? Look, we are scared. Yes, I oh, what happened. it only. You? I don't know what you do. Yeah, you have stepped it. the building. It's no. down. Have... He was inside. Yes, no, we, we not no. I I <laughs> well, oder wer ist noch wer drin in dem Haus was ja, die kam doch einmal raus die kamen noch rausgerannt ja. also ihr seid komplett no no no no no no no, ja, ja, ja, no, nee, dabei, no, no. no. we are not with them eh. hey. we are just tourists they don't, I don't know, know what they do but they they come wir sind da hingekommen und haben ja wir vier kennen wir sind wir sind da hingekommen haben draußen gesehen dat het van buiten voor ons zo gevaarlijk is daarin te gaan. Daarop hebben we gekeerd gemaakt en zijn we weer eruit gegaan. Nee, dat is niet waar. Oké, daar ja, komt dus wel een bus. Hij ligt, hij ligt, hij ligt. Maar rustig, maar wij deden ook niet. Kom ik al, zei ik. Deze content moeten jullie zien, want deze is gestoord. Mensen die gewoon expres een gebouw laten instorten. Wij zaten daar binnen. Wat was dat dan? Zien, is een wij Wat is dat? De brandweer. Empat orang pemuda itu mengaku kalau mereka sama sekali gak ada urusan sama runtuhnya gedung sanatorium itu, yang hampir membahayakan keselamatan tim youtuber ini. Beberapa menit kemudian, polisi dan pemadam kebakaran itu datang karena ada gedung yang roboh. Tim youtuber ini menceritakan semua yang mereka tahu ke polisi. Tapi empat orang pemuda yang tadi itu udah kabur guys, udah gak ada. Bahkan di video YouTuber ini, salah satu di antara empat pemuda yang tadi itu sempat terekam membawa sebuah benda tumpul dengan ukuran yang cukup besar yang diduga digunakan untuk memukul fondasi dari gedung sanatorium ini sampai runtuh. Beruntungnya tim YouTuber ini masih selamat dan sama sekali gak ada yang terluka. Inilah kenapa gue selalu bilang kalau orang itu lebih serem dari cuman sekedar penampakan setan. Video yang berikutnya ini berasal dari sebuah postingan di Reddit Pengguna Reddit itu cerita Kalau suatu hari Doi itu iseng nge sebuah gedung tua Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa Hardwood Insane Asylum di Inggris Dan tanpa disengaja Doi berhasil ngerekam sesuatu yang unexpected Perhatikan baik-baik Oh my god somebody's head to to <laughs> so, as Oh my god Oh my god <SILENCIO> ada sebuah bayangan berwarna putih Yang bergerak ke arah kiri Di salah satu jendela gedung rumah sakit itu Menurut pengguna Reddit ini Di gedung itu jelas nggak mungkin ada orang Selain karena seluruh pintu gedung itu udah terkunci Jendela yang ada di lantai bawah Itu juga terlalu tinggi untuk bisa dipanjatin Sedangkan misal ada orang yang berhasil masuk ke dalam pun Doa gak mungkin bisa naik ke lantai yang atas Karena seluruh lantai yang ada di lantai atas itu udah hancur semua Jadi gak mungkin ada seseorang yang bisa berjalan di samping jendela atas Kayak di video yang tadi Dan kalau misalkan yang tadi itu adalah sebuah penampakan Men, ini tuh siang bolong loh Sumpah ini creepy banget sih Berhenti Video yang ketiga ini sumbernya agak misterius dan gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini. Video ini direkam oleh seseorang yang ada di dalam gedung rumah sakit dan ada beberapa kejadian aneh yang doi alamin. Aku Saya di Ini adalah area Saya mendengar musik dari celular. video yang tadi itu kelihatan jelas ya, ada sebuah meja kecil yang bisa geser sendiri tanpa ada yang nyentuh. Kalau misalkan yang tadi itu gerak karena angin, jelas nggak mungkin ya. Karena ini ada di ruang operasi Yang pasti ruangannya tertutup Dan sama sekali nggak ada angin yang masuk Selain itu Ruangan itu bukan gedung kosong ya Karena kalian bisa lihat sendiri Video ini diambil di sebuah rumah sakit Yang masih beroperasional sampai sekarang Lo bisa lihat ekipannya masih lengkap Dan ruangannya juga bersih dan terawat So, real or fake? Gimana menurut kalian? Anak laki-laki Seorang tiktokers dengan followers belasan juta yang sangat terkenal dari Brazil bernama Natalia Valente coba buat eksplor ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit jiwa di Cesario Motor Zylum. Di kalangan warga yang tinggal di sekitar rumah sakit itu terkenal istilah penguin. Istilah itu ditujukan untuk ruangan di lantai di mana dulu di ruangan itu dikhususkan untuk merawat pasien anak-anak, dan ada beberapa kejadian aneh yang terekam. Perhatikan baik-baik. 5, s adalah rosa Mereka mendengar ada suara benda jatuh yang sangat keras, bahkan sampai Natalia ini kaget. Dan mereka tuh sama sekali gak tahu sumber suara itu dari mana. Tapi, mereka tetap lanjut ekspedisi itu. Beberapa saat kemudian mereka tuh sama sekali nggak sadar kalau ada sosok yang ngeliatin mereka semua dari atas. Gente, quanto barro no chão. A gente está indo para os outros lados que é bem escondido da La Rosa, que é onde o povo ficava tipo real presaço. Bom, a gente está indo agora para o Necrotério. Gue gak tau ya kalian kelihatan atau enggak karena emang videonya tuh cepet banget. Tapi pas kamera Natalia di dipending, kelihatan jelas ada tiga orang anak kecil yang berdiri di jendela. Dan mereka tuh kayak telanjang, kayak nggak pakai baju. Dan setelah video yang tadi tuh viral, Natalia bilang kalau mereka sama sekali gak sadar ada tiga orang itu di atas mereka. Dan Doi juga bilang kalau mereka baru aja dari tempat lokasi tiga orang itu nongol dan mereka sama sekali nggak ngelihat ada orang satu pun di situ. so apakah bocil itu adalah penampakan sosok penghuni pinguin yang dikenal oleh warga sekitar atau jangan-jangan cuma bocil gelandangan aja yang tinggal di situ? gimana menurut kalian? seorang live streamer bernama Jitung masuk dan live stream di sebuah gedung bekas rumah sakit Old South Pittsburgh Hospital di Tennessee Amerika Serikat. Dan kali ini Doi itu pertama kalinya nyobain live streaming di tempat angker. Streamer ini tuh di dalam situ live stream sambil ngelakuin overnight challenge. Jadi Doi itu live stream sampai pagi ya guys. Doi udah naruh banyak banget equipmentnya yang sekiranya bisa ngebantu Doi buat mendeteksi adanya gerakan atau kejadian aneh selama Doi live streaming di situ. Setelah Doi jalan 3 jam live streaming, ada kejadian aneh yang terekam di kameranya. kamu so over ke it. See? You just get in the area, and it works. If you want to try this out, all you have to do is walk past this music box, and it'll play a sound. Was well, just like that. Why are you continuing? Why are you continuing? Uh... <laughs> okay. Okay, uh, I'm going to turn on the EMF. Oh, <laughs> oke, okay. alright. I'm gonna back up. I'm gonna back up. <laughs> I don't know what that was. Kelihatan nggak persis pas musik box-nya bisa nyala sendiri. Kelihatan ada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat banget di pintu belakang di ujung ruangan. Dan pas sosok itu nongol, streamer ini tuh sama sekali nggak sadar. Tapi viewersnya ada yang sadar. Nobody's down here with me. That clip's intense. Fine, I'll watch the clip. Go ahead and and show me the clip. I'll let you know if it's me or not. Go ahead and drop the clip again. Oh, oh. I don't, I don't, I don't know. I don't know who that was. There's nobody else on this floor with me right now. I'm alone on this floor. Alright, y'all are freaking me out now. bilang Doi sama sekali nggak tahu itu apaan atau itu siapa yang terekam di live streamingnya. Karena Doi benar bener sendirian pas Doi ngerekam video itu. Walaupun di video itu Doi udah sempat bilang kalau Doi merinding, tapi Doi tetap menyelesaikan challenge-nya sampai besok pagi.